bukan lagi ada betap di sini ada betap bathtub dan atapnya udah coba tasfirulloh apa berisar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Guys. Oke. Okay. Kali ini saya berada di Komplek Villa, Komplek Villa. Ini salah satu adalah villa terbengkalai ya. Yang saya temui di wilayah Batu, Malang. Luar biasa. Ini villa terbengkalai. Kurang paham, tapi dari terlihat dari situasinya, situasinya ini sudah terbengkalai lama. Dan kurang paham juga untuk masalah eh, kenapa ini terbengkalai ya. Sampai ini musolanya saja juga terbengkalai. Astaghfirullahalazim. Sedang turun kabut, guys. Di sini sedang turun kabut ya, guys. Oke daripada menunggu lama kita coba masuk ke dalam Apakah Ada sesuatu yang bisa kita jadikan edukasi di Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Kemungkinan dari sini kita bisa masuk Apakah ini bisa masuk guys Enggak bisa Wow, ternyata terbuka di sana, guys. Tapi itu ada. Oke, kita coba lihat dari belakang. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Halo. Wow. Ini mantap, guys, tempatnya, guys. Uh. Ini lubang apa? Oke, kita coba masuk, guys. Karena pintu sudah terbuka, kita coba masuk. Kita tahu ini mau dibuat apa? Dan ada pohon palem besar di sini. Oke. Assalamualaikum, luar biasa. Ini sangat luar biasa ya, guys. Sayang sekali untuk bangunannya sendiri ini masih terlihat bagus. Kita coba buka, ya. apa bisa? ternyata gak bisa guys dikunci saya ke sini tidak ingin merusak ya jadi kalau memang gak bisa dibuka saya gak mau buka oh ini ada kamar mandi dan mungkin ini adalah kamar ya kamar lagi oke okay. kamar lagi Astagfirullahaladzim. Halo, assalamualaikum selamat Kayak Kita coba naik. Saya hampir kaget, hampir kaget seperti kaki ya, seperti kaki itu sedang gantung di situ. Halo. Astagfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billah. Hancur, guys. Hancur. Dan ini tau, kosong. Kosong ya, guys. Enggak ada. Oke. Ternyata kosong. Bukan lagi ada betap, di sini ada betap dan atapnya udah cukup. Astagfirullahalazim. Apa barusan? Oke. Okay. Tadi ada bayangan. Kenapa saya kaget? Tadi ada bayangan ya guys. Saya di sini sendiri. Saya di sini sendiri, guys. Ini saya sekali nggak bisa dibuka, saya sebenarnya pengen ke balkon ya. Saya sebenarnya ke balkon. Tapi mau ke mana lagi? Nggak bisa dibuka. Jadi, oke. Okay. Jadi kondisinya memang seperti ini. Sudah benar-benar gak terawat. Di sini ada banyak villa yang benar-benar sudah terbengkalai ya, luar biasa. Oke okay, oke okay guys, oke okay guys semuanya. Uh, ini salah satu villa yang saya explore untuk malam ini adalah salah satu dari ratusan villa yang terbengkalai di antara yang terkena dampak adanya wabah pandemi COVID-19 sangat disayangkan, sangat disayangkan, padahal bangunannya masih bagus, Harusnya bisa di Perbaiki lagi ya, atau di kita uh, Betulin lagi Kita betulin lagi Kita buat lebih bagus lagi Oke okay. Ini jalannya sangat Oh Oke okay. Dari Dari kota Batu, Malang, Jawa Timur, Aljame's janus Explorer. Ucapan terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di eksplorasi berikutnya di kota-kota lain di Jawa Timur. Oke, okay. terima kasih buat semuanya. Salam santun, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. See you next time, guys.